Rahayu, Rahayu, Rahayu sagunging Dumadi Para pemirsa yang berbahagia Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Dejayeng Pangudar Nalar Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Nogodino. Apa sih yang dinamakan Nogodino itu? Pemahaman secara umum Nogo berarti naga kemudian Dino itu artinya hari. Maksudnya, hari yang ditempati Nogo itu posisinya ada di timur, selatan, barat, dan utara. Tetapi Nogo Dino ini selalu bergeser mengikuti pergeseran daripada hari. Tetapi dalam pandangan spiritual, Nogo Dino itu mempunyai pemahaman No itu artinya ada, go itu gaib. Yang dimaksud ada gaibnya sinaga tadi. Jadi dino itu hari, maksudnya hari yang ditempati gaib. Karena nogo dino itu sendiri tidak terlihat oleh mata. Nogo dino ini sama dengan ujung hari atau yang disebut timur, selatan, barat dan utara. Ini namanya nogo dino atau keblat papat. Nogotino itu sumbernya dari mana? Dari penjumlahan nilai neptu hari dan nilai neptu pasaran. Nilai hari dan pasaran ini kemudian dijumlahkan, ketemunya berapa? Kemudian dihitung yang diawali dari timur, selatan, barat, dan utara. Timur itu dalam bahasa Jawa artinya wetan, maksudnya wibitan. Makanya untuk mengetahui atau menghitung dari Nogodino itu dimulai dari timur, selatan, barat, dan utara. Untuk mengetahui Nogodino, sebaiknya Anda mengenal nilai hari dan pasaran terlebih dahulu, supaya Anda tidak kebingungan. Hari itu dimulai dari hari Minggu, nilai Neptunya 5. Kemudian hari Senin, nilai Neptunya itu ada 4. Hari Selasa, nilai neptunya ada 3 Hari Rebu, nilai neptunya ada 7 Hari Kamis, nilai neptunya ada 8 Hari Jumat, nilai neptunya ada 6 Kemudian, yang terakhir, hari Sabtu, nilai neptunya 9 Kemudian, neptunya pasaran 5 Legi, nilai neptunya 5 Paeng, nilai neptunya 9 Pon, nilai neptunya 7 Wagi nilai neptunya empat Kemudian Kliwon nilai neptunya delapan Kemudian dari nilai hari dan pasaran ini kita jumlahkan Umpamanya kita mulai dari hari yang nilai neptunya paling rendah Yaitu hari Selasa Wagi Hari Selasa Wagi itu mempunyai nilai neptu tujuh Kemudian anda hitung dari timur, selatan, barat, dan utara Nilai tujuh ini jatuhnya ada di barat Sedangkan nilai delapan ada di utara Nilai sembilan ada di timur Kemudian nilai sepuluh ada di selatan Begitu sampai seterusnya Ini untuk memudahkan Anda mengetahui posisi daripada Hari Nogodino Hari pasaran yang paling tinggi yaitu nilainya delapan belas Jatuhnya ada di selatan Fungsi dari Nogodino Fungsinya nogo dino ini yang pertama untuk mengetahui kepribadian Anda seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang hari weton. Umpamanya Anda lahir pada hari pasaran yang nilai ketemunya 9, 13, 17. Hari 9 itu umpamanya hari Senin Legi. Orang yang lahir di hari Senin Legi ini nogo Dinonya ada di timur. Ini dominan dengan kepribadiannya yang dipengaruhi oleh angin. Angin itu bisa manjing acur-ajir. Artinya keberadaan Anda ini bisa diterima oleh sesama. Dan dalam pergaulan Anda ini bisa masuk kemana saja. Dan tidak membedakan derajat, pangkat, serta suku. Karena angin itu merupakan tanda kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tanda kehidupan bagi semua makhluk hidup itu berupa napas. Kemudian yang kedua Jika anda mendirikan rumah Usahakan jangan sampai menghadap ke timur Karena Nogodino anda ada di timur Alias anda itu berhadapan dengan Nogo tadi Atau berhadapan dengan Nogodino Usahakan kalau bisa saat Anda membangun rumah tadi menghadap ke barat atau ke utara. Jika Anda sudah punya rumah, kebetulan menghadap ke timur sebagai tolak balanya adalah silakan Anda memasang kaca cermin di depan pintu utama. Kacanya ukurannya kecil saja, anggap itu sebagai hiasan yang kelihatan menarik kalau dilihat orang itu supaya wah kok aneh ya tetapi di situ menarik orang yang tidak paham itu sebenarnya sebagai penolak bala. Kemudian dalam keluarga diusahakan saat bangun tidur jangan sampai keduluan matahari terbit. Ini bagi orang yang lahirnya Senin Legi atau mempunyai Nogodino di timur. Jadi kalau bangun itu harus pagi-pagi sebelum terbitnya matahari. Ini Pesan dari orang tua zaman dahulu Siapa tahu semua yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk perjalanan hidup anda Kemudian untuk orang yang lahir neptunya 14 Seperti Hari Rabu Pon Hari Rabu Pon ini nogodinonya ada di selatan Kepribadiannya seperti air Air itu sebagai penghidupan bagi semua makhluk di mana di situ ada air, pasti di situ ada kehidupan. Artinya, orang yang lahir yang nilai Neptunya ketemu 10, 14, dan 18, ini mempunyai rasa kasih sayang sesama hidup yang sangat tinggi, dan mempunyai pemikiran yang jernih, tidak mudah terhasut oleh orang lain. Kemudian, jika Anda mendirikan rumah, sebaiknya jangan menghadap ke selatan, lebih baik menghadap ke utara atau ke timur Kemudian bagi yang sudah mempunyai rumah tinggal Kebetulan menghadap ke selatan Sebagai torak balanya Anda harus menanam tebu hulung atau tebu yang warnanya hitam itu kulitnya Kalau masih ada pekarangan yang bisa ditanami tebu Tetapi kalau sudah tidak ada pekarangan yang tidak bisa ditanami tebu lagi disarankan Anda memelihara ikan, paling tidak di dalam rumah itu ada akuarium. Lalu bagi orang yang mempunyai nilai wetonya 7, 11, dan 15, ini mempunyai Nogodino di barat. Orang ini kepribadiannya dipengaruhi oleh api. Orangnya sangat disiplin, tidak menyukai kebohongan, dan dalam pergaulannya selalu disegani oleh orang lain atau teman-temannya Api itu kalau sedikit menjadi teman Tetapi kalau banyak bisa menjadi lawan Selanjutnya disarankan bagi yang mempunyai nilai weton 7, 11, dan 15 Kalau mendirikan bangunan atau mempunyai rumah Atau membuat rumah baru Sebaiknya jangan menghadap ke barat karena nogo dino Anda ada di barat. Sebaiknya menghadap ke utara atau ke selatan. Kemudian, kalau orang-orang yang mempunyai weton 7, 11, dan 15 sudah mempunyai rumah, kebetulan menghadap ke barat. Sebagai penolak balanya, salah satunya dari keluarga dilarang tidur menjelang matahari terbenam atau panjing suruping suryo. Ini pantangan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian dilarang menanam cabai di halaman rumah. Lalu bagi orang-orang yang mempunyai weton 8, 12 dan 16. Contoh orang yang lahir pada hari Selasa Legi, Selasa Pahing Rebu Legi, Kemis Wage, Kemis Kliwon. Ini mempunyai nogodino di utara atau sifatnya bumi. Orang yang mempunyai kepribadian yang sangat sabar Juga murah hati kalau memberikan sesuatu tidak pernah minta balasan Semua dilakukan dengan ikhlas serta tulus Ini sifatnya bumi Begitu juga kalau mendirikan bangunan rumah Sebaiknya jangan menghadap ke utara Karena berhadapan dengan Nogodino Sebaiknya menghadap ke selatan atau ke barat tetapi jika sudah mempunyai rumah, kebetulan sudah menghadap ke utara, sebagai penolak bala, silakan Anda menanam bambu kuning dan pohon kelor di halaman rumah Anda. Inilah pentingnya mengetahui hari kelahiran serta Nogodino. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami agar perjalanan hidup kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Karena perjalanan hidup ini yang sekarang ini akan menentukan untuk esok hari. Sekian, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu Sagunging dumadi.